spawn pick respon, Spawn Ya, nih, bitch. Oh, ada toh? Betul-betul, ada tindak-tindak, deh? Kayak mati ketawa sih, gue. Tidak ada pick pikirnya dia Ya, saya kira, wait, wait, wait, wait, situ. wait, Iya, di-true! Di-true! Aduh! Oh, iya, nyung gua! Iya. Gua lupa, gua malah jalan, sorry! Aduh, ada dua, iya, dua iya. orang ini! Dua-duanya iya, iya. hotspot, anjir. hasil! <laughs> Mata gua ga di-peter sih. Ya. Jar-jar toling, nengisah aja. Ah, hey, toilet, toilet! Toilet, toilet, toilet! Toilet, toilet! Boy, dia lompat diinit di, nama motok mati ya Itu geretok itu bisa, bisa, bisa. <seek> <seek> yeah, yeah. Klik kanan gue lepas bulu baksa <seek> Mas lo kapan dateng sih? Lagi lagi lagi, lagi. lagi. Mas diimpor dari Cina ya dia? Mungkin gatau Lo tau dari mana impor dari Cina ya? Kan long gitek begini di Cina Fabricnya doang shit oh, shit Oke disinfektan dulu pas nyampe. Ah oh, shit. Oh. <laughs> oh, shit. Kafe masuk dam, dam, kafe masuk dam. Aduh, gonglek. Ting ting disana Adam. Kafe leg. masuk hard left. Ya, ya Elang. Mat, mat. Gak oh. banget. Enggak pas <laughs> banget <laughs> tahu. Aduh, selek banget. Ini dia lewat teman Adam kan? Iya. Yeah. Waduh banget. <laughs> fucking lag anjir. <laughs> Para budak <gat> Oh shit, gak ya. kena sih, <laughs> Kiri-kiri. E, e, e, tar. aja lo <tutup> <tutup> ini lari granat ya keren bisa kirilah ada orang ini. Hi. Dia bingung, dia bingung, hei. Eh. Lul. Mana fucking gue pot? Sempet muter guein. Eh. Oh iya, baik dulu lah. Wah, ada yang nembak. Wah. Dari mana? Kasih eh? ini orang try halbat aja. One by one lagi nih. Bisa buy one way, mouse gua rusak Doang, kalau bikin ada badan jir koi Siang ready katanya mouse rusak Iya, paksain aja udah, semua banding aja Banting dulu coba di, bantingin sekali banting, ini Banting dulu, banting dulu iya. Lagi, sekali. siapa tahu benar. Sampai eh, baterainya udah, keluar di Emang kan gua pakai kabel anjir oh, Seratus oh. kok, cuma Adam Iya itu ada ya lupa tuh. Udah lama Woyoh oh, Gua kalau liat itu dilepar udah bisa Main Baseball udah pro pro <laughs> Oh, yang lele kabel yang si S itu ya, watau <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> lupa apa lu main apa gitu? Tik sold out lu aja, lempar tuh iya, Si eh. CSGO, CSGO, CSGO go, s go, s itu malu gua ya, anjir, Oke. itu malu si S go. Kris lanjutnya headphone, headphone. ya, yeah, headphone laptopnya kapan? Laptopnya <tuk> <tuk> udah gak bisa bego. Laptopnya udah bagus, lagi dulu nggak apa-apa yang gak kasih buat kontennya ya. Waduh! Ini yang kemarin dimager Hahaha oh. <laughs> 3x5 AHH oh. Entol Wait what? Kok <laughs> oh, mati? <bro. laughs> ada yang nolongin gua apa? Gua kira ada sponsor sebelah gua Jangan manja udah gede Jangan manja udah inget kamu udah dari V166 oh, Dam manja Iya iya iya iya sorry sorry sorry Mampun <laughs> oh, ya, Nice team E-GOT E-GOT got, I got, <laughs> <I> got <it. laughs> Igot? Igot? <laughs> ya eh, <laughs> <got the> <laughs> eh, ikut, satu. Igot? pasti, ikut, Igot? ikut, ya. Itu ikut, ikut, ikut, ikut, ikut, Igot? Igot? bukan ikut, ikut, Eng? Igot, ikut, ikut, ikut, ikut, ikut, ikut, ikut, Igot ikut, ikut, ikut, ikut, ikut, ikut, ikut, ikut, ikut, ikut, Hahaha, hahaha, hahaha, Sorry, hahaha, gimana, <laughs> gimana cara lah. gimana cara kerjanya, gimana cara, gimana cara, gimana cara, gimana gimana gala? gimana cara, gimana cara, tolong tolong, tolong jelaskan gue, justru gue bingung, ya. Ternyata beri gue Kasih gue berikutnya, gue berikutnya, gue berikutnya, gue gua gue berikutnya, gue berikutnya, gue berikutnya, gue berikutnya, gue berikutnya, gue implementasi ini ke sistem saya ya berikutnya, gue berikutnya, gue berikutnya, gue berikutnya, gue berikutnya, nih berikutnya, gue berikutnya, gue berikutnya, gue berikutnya, gue berikutnya, gue berikutnya, gue berikutnya, gue juga. gue berikutnya, gue Waduh. Wah, goblok banget! Lalu, kayaknya goyonya itu goyot kejar anjir. Ngapain diam saja? Apa ini? Waduh, <laughs> <laughs> <Dopel>. <laughs> Dia selamat siang, mantap! Ada kek, ada kek, sakit. Tidak, berdiri aja. Berdiri, ih, gue gak bisa mainboard. Oh, di iya sini nge oh, iya. <laughs> <laughs> tiba-tiba ngeblink anjing. Oke kartun, oke kartun, oke kartun, oke tiba Sumpah, gigi <laughs> parah Untung kita ternyata jepit konten parah Aduh, gue amat Spot bawah, bawah mana? Panik, mm. ya, Panas, panas lagi <laughs> <that> kurang panas kurang panas <laughs> ya, ya aku, aku. Don't, don't, don't go. <laughs> dam bakar hutan dulu dong bakar hutan Nggak, kira fire, udah belum sih? oh udah dam. Udah nih udah ini, <laughs> <laughs> ya, ini lagi coba 30 tapi, lihat pistolnya, dadu, dadu, dadu, dua ribu Itu belakang lu di shield, pokoknya ada orangnya? Iya, iya, iya, iya, Masuk iya, iya, iya, iya, iya, Oh di masih di dining, kan? belum, <gul sapai> kira itu saya Belum yang kita atau JSD? Secure the bombs. lagi Kenapa? tegang, satu lagi Ah, yuk iya, yuk, iya. uh, uh, kegoreng gue anjir ah, Fuck Ntar gue abis ya. oh, dua-duanya duanya low ya, dua-duanya low Sama gua tadi Satu lagi di luar, eh enggak, enggak, satu lagi, iya, satu lagi di luar Di office, sudah dapet Oh, gede anjir Eh, pussi ini yang tadi loh kenapa pada live eh? nih tahu giliran gue terhadap para live aja kenapa gue lebih terhadap lagi tadi barusan nah. kenapa pada live hm. lah lo tadi terhad oh oh lu aja tadi oh, gue biasa api. aja hahaha <laughs> <Gua> yang, <biasa laughs> <laughs> <laughs> yang bilang emang gue ya, kalau gue nggak main lo. iya makanya gue bingung kenapa lu jawab anjir <laughs> kenapa lu jawab jangan nangis nangis